kumandang bunyi tiba di kuda waktu kutanya kini mana katakan Bapak apa banyak-banyak hidup kita dengan itu saya tidak ada